Saat membahas Danau Toba, terlintas keindahan alam di danau yang terletak di Sumatera Utara tersebut. Membicarakannya juga tak lepas dari Pulau Samosir. Baik turis mancanegara maupun lokal, Danau Toba beserta Pulau Samosir mengundang pesonanya tersendiri untuk dikunjungi. Di samping keindahan alamnya terdapat pesona budaya yang terlihat masih begitu lestari hingga kini. Eh, tapi tunggu dulu, sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Pulau Samosir, Sumatera Utara merupakan salah satu tempat yang sangat menarik dikunjungi. Jika punya gairah petualangan, datanglah ke situs Megalitikum Pagar Batu. Ada batu berwajah manusia di sana. Situs Megalitikum pagar batu letaknya di Pardomuan, Lotung, kecamatan Simanindo, Samosir. Di atas bukit dari Dermaga terdapat sebuah situs Megalitikum bekas perkampungan masa lalu. Di situs terdapat beberapa batuan. Di antaranya sebagai tempat penggilingan padi, yang di atasnya ada tiga bentuk lesung, batu paling besar tempat tengkorak. Situ Situmorang disebut bakurak, Gua tempat persembunyian dan ruang persidangan Uniknya di bebatuan persidangan terdapat empat wajah di tiap sisi batu Bentuk wajah itu begitu jelas muncul di batu tersebut Entah apa arti dan maksudnya Serta di sekeliling kampung ada benteng pertahanan yang juga terbuat dari batu Dan tingginya hampir 15 meter Menurut cerita warga setempat, kampung tersebut sudah ada sejak 1800an saat itu, Opung dari Restauli merupakan salah satu warga di sana membangun sebuah perkampungan batang Di ujung dekat pintu masuk terdapat batu bulat dan di dalamnya tampak seperti bat. Itu tempat cuci kaki bagi tamu yang masuk. Agar jika ada yang berniat kurang bagus, misalnya mencuri atau memperkosa akan ketahuan. Karena perut mereka akan langsung membesar. Pada 1970, beberapa keluarga yang tadinya tinggal di sekitar situs memutuskan untuk pindah. Menurut warga setempat, hal itu karena susah membawa hasil bumi yang ada di bawah bukit dan susah air. Di pulau ini, mayoritas penduduknya merupakan suku Batak Toba asli dengan budaya dan tradisi yang secara turun-temurun masih dipertahankan hingga generasi sekarang. Suku Batak Samosir merupakan suku Batak yang berdiam di Kabupaten Samosir dan juga terdapat di sebagian Kabupaten Toba Samosir yang berada di Pulau Samosir dan sekitarnya. Suku Batak Samosir seperti yang diketahui adalah merupakan satu kesatuan dalam suku Batak Toba. Tapi karena terjadi pemekaran wilayah atau tepatnya pemisahan wilayah dengan wilayah puak-puak suku Batak Toba lainnya, maka suku Batak yang berdiam di wilayah Kabupaten Samosir pun seakan-akan merupakan suatu etnis tersendiri di luar suku Batak Toba. Dari sejarah budaya, adat istiadat dan bahasa, suku Batak di Kabupaten Samosir adalah serumpun dengan suku Batak Toba maupun dengan Batak Humbang dan Silindu. Tapi walaupun terjadi pemekaran wilayah, mereka semua puak-puak suku Batak Toba tetap mengaku diri mereka sebagai suku Batak Toba. Orang Batak Samosir berbicara dalam bahasa Batak Toba yang merupakan bahasa yang digunakan oleh semua puak Batak Toba. Nah semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua ya.